scene dimulai dengan latar tahun 2000 di sebuah kebun binatang guryong siswa taman kanak-kanak melihat ular di kotak kaca Di antara semua anak itu terlihat ada salah satu anak yang berdiri di belakang seolah sedang mengawasi mereka saat guru menjelaskan mengenai ular Anak itu pergi sendiri di sisi lain, kemudian dia mengeluarkan tikus hidup dari tasnya lalu memasukkannya dalam kotak kaca tempat ular itu. Melihat seekor tikus, ular menjadi agresif dan terlihat siap untuk memakan tikus itu. Anak-anak yang melihat itu seketika terkejut dan berlari sambil berteriak, namun anak yang memasukkan tikus itu justru terlihat menikmati adegan itu sambil tertawa kecil seorang diri. Kemudian sin berubah ke latar tahun 2005 ketika seorang anak memasuki gereja sendirian. Anak itu terlihat tengah mengeluh tentang kehidupan dan hal-hal yang terjadi padanya. Selanjutnya sin kembali berganti ke tahun 1995, seorang wanita turun dari taksi berdiri di jalan gelap di musim dingin. Wanita itu pergi ke bilik telepon memberitahu saudaranya bahwa salju turun dengan lebat sehingga taksi tidak bisa sampai ke depan rumah dan dia harus berjalan kaki. Setelah selesai menelpon dia kembali berjalan menuju rumahnya, namun dikagetkan dengan suara anak kecil yang memanggil di belakangnya. Tanpa ragu-ragu ia kemudian menghampiri anak kecil yang menangis itu. Anak itu mengatakan kepadanya jika mobil ayahnya tergelincir di jalan dan tidak bisa bergerak. Usai mendengar itu, wanita tersebut mengikuti anak itu menuju mobil. Ketika tengah mengecek di dalam mobil, tiba-tiba pria yang ada di kursi pengemudi meraihnya lalu membunuhnya dan anak kecil itu menangis histeris. Beberapa hari kemudian, terlihat ada beberapa penyelam yang menyelam di laut. Pada awalnya penyelaman itu terlihat sangat menyenangkan. Namun suasana seketika berubah ketika seorang penyelam melihat sesuatu yang mengapung di antara ikan. Setelah didekati ternyata itu adalah mayat seorang wanita. Sontak penyelam itu kaget dan naik ke permukaan. Setelah dilakukan tes DNA pada tubuh wanita tersebut, ternyata wanita itu Song, wanita yang hilang seminggu yang lalu saat dalam perjalanan kembali ke rumah. Polisi melakukan penyelidikan dan menyimpulkan jika ini adalah perbuatan pelaku kejahatan yang sama, dengan tanda di tangan, kerusakan tubuh dan juga bekas luka yang serupa. Hal ini meningkatkan jumlah korban dari headhunter seorang pembunuh aneh yang membunuh orang dengan memotong kepala. Presiden mengunjungi badan kepolisian nasional terkait dengan kasus pembunuhan berantai itu. Semua mata publik tertuju terhadap kasus itu. Presiden pun menyalahkan pihak kepolisian dan meminta investigasi lebih lanjut. Sementara di sisi lain terlihat seorang profesor kejahatan bernama Daniel Lee yang berada di Inggris. Dia menuturkan cerita menarik kepada para siswa selama di kelas. Dia menjelaskan bahwa ada gen psikopat yang terpisah dan dimungkinkan untuk mengetahui apakah seorang anak memiliki DNA psikopat melalui tes prakelahiran. Di tengah penjelasannya, tiba-tiba dia menerima telepon dan mengakhiri kuliahnya. Beberapa hari kemudian, Daniel Lee menghadiri pertemuan anggota parlemen di Korea untuk mengajukan proposal RUU dan berbicara mengenai temuannya bahwa orang yang terlahir dari orang tua psikopat maka dia memiliki akurasi sifat psikopat juga dengan akurasi 99% dan 1% menjadi jenius. Anggota Majelis Nasional memutuskan pemungutan suara. Akhirnya, RUU itu dibatalkan sebab pihak oposisi memiliki lebih banyak suara. Sin kemudian berganti pada sebuah rumah di mana Han so Jun bersama istrinya Ji Eng yang tengah hamil, sedang menikmati makan malam yang hangat. Kemudian Daniel Lee datang mengunjungi mereka. Sojun dan Daniel sudah berteman sejak lama. Sojun juga bertanya apakah dia menemukan adiknya. Daniel mengatakan belum. Daniel kemudian memberikan sebuah hadiah kepada Ji Eng. Ji Eng kemudian menyiapkan makanan sementara Daniel dan Sojun berkeliling. Ketika melihat foto pernikahan Sojun dan Ji Eng, Daniel berhenti sejenak dan memandanginya. Mereka kemudian menikmati makan malam bersama Ji Eng, kemudian membuka hadiah yang dibawa Daniel. Hadiah itu berisi sebuah baju bayi berwarna putih. Sojun kemudian bertanya, "Apa tujuan Daniel datang ke Korea?" Daniel menjelaskan tentang temuannya dan mengatakan jika rencananya tentang tes DNA ditolak. Setelah mendengar hal seperti itu, Ji Eng terlihat tidak nyaman sambil terus mengelus perutnya. Seo Jun yang melihat itu kemudian mengantar Ji Eng untuk beristirahat. Seo Jun kemudian kembali mengobrol dengan Daniel dan menanyakan apakah pembunuh Jennifer sudah ditangkap. Daniel yang mendengar pertanyaan itu sontak kaget dan gelagapan mendengarnya. Daniel lalu mengatakan pada Seo Jun untuk hidup bahagia dan Jennifer akan bahagia di surga. Selanjutnya Sojon mengantarkan Daniel menuju hotel tempat Daniel menginap. Bas tua dengan empat orang keluarga berada di jalan dan berhenti di lampu merah. Sang ayah menuju mobil di depan menanyakan arah ke tempat perkemahan. Setelah diberitahu arahnya, keluarga tersebut tiba di perkemahan. Tetapi sesampainya di sana tak terlihat seorang pun yang ada di sana. Sang ayah kemudian menelpon dan mendapat kabar jika perkemahan ditutup. Mendengar kabar itu sang ibu meminta untuk kembali pulang, namun sang anak tetap ingin berkemah. Setelah dirayu oleh sang anak dan suaminya akhirnya mereka memutuskan untuk berkemah. Mereka kemudian membuat api untuk membakar ubi, sementara si ibu pergi untuk mencari air. Ayah memanggil anaknya untuk makan lalu mengikuti istrinya karena merasa khawatir. Namun dia kaget setelah melihat istrinya tengah disudutkan oleh orang tak dikenal. Sang ayah memukul orang itu dari belakang, dengan sigap si ibu berlarian menuju anaknya dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam mobil segera. Mereka yang panik tidak bisa menghidupkan mobil. Sang ayah telah dibunuh, kemudian dengan santai pembunuh itu menuju mobil mereka. Sementara di dalam mobil si ibu terlihat memberitahu anaknya untuk saling menjaga. Si ibu kemudian keluar menghadapi pembunuh itu. Namun sayang si ibu ikut terbunuh juga, Tak berhenti di situ pembunuh juga memburu dua anak kecil yang bersembunyi di bas dan berusaha membunuh mereka. Sang kakak keluar dari tempat persembunyiannya untuk menyelamatkan adiknya yang bersembunyi dan dia pun terbunuh. Beberapa jam kemudian, pemilik tempat perkemahan pergi membuka tangki air dan mendapati mayat tanpa kepala lalu segera melaporkan polisi. Tak lama polisi berdatangan ke lokasi. Sin kemudian memperlihatkan seorang polisi berlarian di lorong rumah sakit. Dia menemui bungsu yang selamat untuk menanyakan ciri-ciri dari pembunuhnya. Dengan nada agak kesal, polisi itu mengguncang tubuh anak itu sambil memintanya untuk bicara. Anak tersebut lalu bangun dan menunjuk gambar di rumah sakit. Dia mengatakan itu pelakunya. Polisi mendatangi rumah Ji Eung dan Sojun. Tak hanya itu, polisi juga telah membawa surat perintah penangkapan untuk Sojun. Ternyata foto yang ditunjuk anak bungsu tersebut adalah foto Sojun. Polisi kemudian menggeledah rumah Sojun untuk menemukan bukti. Namun, polisi tidak menemukan apa-apa. Secara tiba-tiba, anak bungsu tadi muncul dari mobil dan menggores muka Sojun. Anak itu kemudian terjatuh dan tak sengaja menabrak manusia salju di halaman rumah Sojun. Di dalam kepala manusia salju yang jatuh ditemukan kepala dari dua pasangan yang terbunuh di perkemahan. Sojun ditahan dan dibawa ke kantor polisi tetapi dibebaskan sebab kurangnya bukti dan hanya sebatas kesaksian anak kecil dan pernyataan bahwa Sojun tidak pernah membuat manusia salju. Sojun mengatakan di hadapan para wartawan bahwa dia memang tidak membuat manusia salju itu dan berharap pembunuh yang sebenarnya segera ditangkap. Di tengah keterangannya pada wartawan, dia melihat Jin istrinya lalu menghampirinya dan memeluknya. Ji Eng terlihat marah lalu mengatakan bahwa So Jun yang membuat manusia salju di halaman dengan bukti foto yang diambil oleh Ji Eng dan menunjukkannya di hadapan reporter. Lanjut terlihat flashback yang memperlihatkan ternyata So Jun yang ditanyai tentang alamat perkemahan itu. Lanjut kemudian istri So Jun bertanya kenapa dia menikahinya, sedangkan dia seorang psikopat. So Jun menjawab bahwa dia ingin seorang keturunan. Dengan bukti tersebut So Jun tidak bisa mengelak lagi. Dia pun akhirnya dibawa masuk dan ditahan kembali. Ketika hampir sampai di dalam sel tahanan, Daniel menarik Sojun dan membawanya ke sebuah ruangan, lalu menanyakan adiknya, yaitu Jennifer, yang dia yakini dibunuh juga olehnya. Sojun menceritakan semuanya dan membenarkan pertanyaan Daniel, dan kemudian tersenyum tanpa rasa penyesalan. Hal itu membuat Daniel tak bisa berkata-kata. Dia kaget dan merasa sangat kesal karena hal itu. Ji Eung meminta Daniel menguji DNA bayi yang dikandungnya. Hasilnya ternyata sesuai dugaan DNA bayinya yaitu psikopat. Ji Eung merasa putus asa, tetapi Ji Eung memutuskan untuk membesarkannya sebab ada wanita lain yang mengandung dengan DNA yang sama dan memberikan pengertian kepadanya. 5 tahun kemudian terlihat Han So Jun sedang membaca koran di dalam penjara. Lalu tanpa sengaja dia melihat seekor tikus. Sin kemudian berpindah pada Daniel yang menerima sebuah paket. Namun setelah dibuka paket tersebut ternyata berisi tikus. Sin kemudian memperlihatkan seorang anak kecil yang keluar pada saat hujan. Anak itu adalah anak yang melepaskan tikus ke dalam box tempat ular. Di tengah hujan anak itu menemukan seekor tikus di jalan. Dia memikat tikus itu dengan makanan dan memasukkan tikus itu ke dalam tasnya. Scene selanjutnya kembali pada sin awal tadi ketika anak itu memasukkan tikus ke dalam box ular. Lima tahun kemudian di tahun 2005, anak tersebut tumbuh menjadi anak SD. Seorang guru menemukan keanehan dari anak itu, mulai dari tangannya yang luka cakar, terus gambar yang aneh. Suatu ketika anak-anak berhamburan berlarian dan ternyata anak itu membedah perut kelinci. Setelah ditanya oleh guru, anak itu beralasan hanya ingin tahu apakah beratnya bertambah jika sedang hamil. Anak itu juga mengatakan jika dia menggaruk tangannya karena sedang kesal. Guru memanggil orang tua anak itu. Guru itu menyarankan untuk berkonsultasi dengan psikiater karena anak itu ber IQ tinggi dan memiliki perilaku yang tidak biasa. Usai berkonsultasi dengan gurunya, ayahnya lalu membawanya pulang dan memukul anak itu. Di hari berikutnya, anak itu membunuh ikan mas kesayangan ayahnya dengan menuangkan amonia dan selanjutnya membawa anak anjing keluar lalu dibunuh. Dia mengatakan kepada adiknya untuk tidak memberitahu kepada ayahnya. Namun adik perempuannya yang mengidap autisme mengatakan kepada ayahnya. Sehingga anak tersebut dipukuli habis-habisan oleh ayahnya. Keesokan harinya anak itu mengajak adiknya pergi ke makam koko anjingnya. Sesampainya di sana anak itu meminta adiknya untuk memejamkan mata dan berdoa untuk koko. Tak berselang lama anak itu kemudian mendorong adiknya ke lubang. Setelahnya dia mengambil sekop dan mencoba untuk mengubur adiknya. Namun beruntung ibunya tiba tepat waktu dan membawa adiknya keluar, ibunya mencekiknya dan berteriak mati. Ibunya itu tidak lain adalah Ji istri dari Han So Jun. Ji Eng telah melahirkan putra psikopat dan tinggal bersama dengan suaminya yang baru. Anak laki-laki yang berdiri di katedral di awal rupanya anak dari psikopat Sojun. Dia mengatakan, Aku akhirnya menjadi seorang pembunuh. Di akhir, kita melihat anak tersebut mencabut pisau dari dada ayahnya yang sudah sekarat karena tertusuk di tangga. Dia kemudian naik ke lantai atas dengan sebuah pisau di tangan untuk membunuh adiknya yang bersembunyi di lemari, Meninggalkan ayah tirinya yang ditikam dan sudah tak berdaya.